Kehadiran kekasih lamamu datang kembali, mengenang cinta dahulu. Mengapa ini semua harus berlaku? Adakah ini semua Karena diriku Sedangkan aku Cuma watak Dalam percintaan Tak sanggup Aku melepaskanmu Kau ibarat Terperangkap di tengah lautan Tak tahu mana arah untuk kau menuju Mengapa ini semua harus berlaku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 Terperangkap di tengah lautan, tak tahu arah mana untuk kau menujuku, tak tahu arah mana untuk kau. Menujuku. Andai kau pinta untuk melepaskanmu Terpaksa ku turutkan Anggaplah ini satu pengajaran Di dalam percintaan